jangan ya, ditungguisana lo lu sana lo lo mau ke mana wow wow cemas gore hmm cemas gore sebentar cemas gore ah cemas gore cemas gore, oh, cemas gore. Yeah. <laughs> Ya, gue nih, oke guys, kita sudah masuk ya, guys, ya, ke dalam tim code nya dari streamer dia Monika ya, guys. Ya, gimana keseruannya? Let's go, memang. Hai, like <SILENCIO> <SILENCIO> Satu orang nih dari sini, ya, kita oh. Turun kau Turu. dek. No. kabur kabur kambur kambur. Oh. No. Ah. First blood. Kalau nggak bisa kupaksa. Bahaya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Sabar sabar. No. Wu. Uh. No. Gak ada kepala ya. No. Hmm. No. Coba yang teranjir. Wu, coba. Nice. lagi-lagi uh, gila. Enjoy. Nope. Nice. Double Woi gila sih. saya dapat dua ya. Lawannya cok diamond guys. Agak masih mudah lah ya kan ketimbang kalau jumpa master atau GM gitu, granat cok sulit banget asli. No. Uh. Kalem bang, kalem. Oh bunda, bunda ditungguin sana. No. Oh. Oh. Uh. No wuuhuu oh. nice wey gil sih nice banget cok ah, full ya atau gimana nih yaudah kita pakai DE aja lah ya dulu ya pake okay, DE dulu ya ini dari kanan guys link kanan let's go udah ada yang di atas cok ini Oh, di atas. sekarang ada. nope. Uh. nope. uh nggak kena. nope. sweet bener. uh satu orang. nope. first blood. nice banget. turu kode. nope. turu kode nggak caya. ini mana mayatnya? Ah? kemari uh, ada deh yang Ini di sini mana? Oh uh, sakit goblok. Sakit guys. Gimana dah? Oh ini. Kejar Bang, yeah. kejar. Uh. Uh. Kalem. Kalem, kalem. Double kill. Nice. Wih gila. 3-0, cok. Dah. let's go. Oh gila. Paksa hati-hati tim -hati. dari kanan nih yakin kali aku kok kita dari kanan oh nggak ada cok. oh ke kiri. Woi, kima betul ah, ada rupa ya gari <tuk> dah blood, goblok goblok uh. Bang, dah lah. <laughs> Turun pula, ya. Sial kali, sial kali. Gak bisa. Coba oh, jaga besa aja dulu ya. Gak ada pikir orang tuh gila. Oh. Nah, oh. mam tuju <laughs> Apa itu? Kalau Robo saja Pecah satu. Keduanya Santai. dua Kenapa Orang ini sama ini? aku Wih orang ini satu sekuat masih anjir kan kena kan apa kata dia tep ya dia tep juga ya? wuh ya? no double kill <tuk> kenapa kan di goal rip <tuk> ada goal padahal co go block rip, rip. E no <tuk> sabar sabar mainnya sabar kalem. sabar ya? hmmm eh. Dah lah, kenangan gak sih? ya. First blood. nice. Orang udah turun. Ya, <laughs> panik agak nih. Double kill. dong. lagi pada. kabar kalem. kalem, kalem kalem, up triple kill, nice, nope, uh, ada kita lagi aku wuh Anjyiiiiir.. Sakit banget ya Yo u25 Ya Allah, Rey where mana cok, uh, Aduh Yah <tuk> Sakit banget, anju'll Itu lagu empat like dia We need to build a wall And it has to be built quickly Asli cok lu gak gak, is lah gak kepencet ah ini di sini map disini sulit so, mas... cok eh boy uh torogore first iya anjur juga lagraratin dulu Sabar, Bang. Tuh dikit lagi anjur, kita ke. Halo, Satu orang lagi tuh. Kita temuin ya. Next. <laughs> aduh, aduh. Aduh, kan aduh takut ya. Temannya adalah Bang, dalam mampus aja dah. Dalam, Bang. Bang, dalam mampus aja dah. Halo. Pake keras, crossan doang. No Wuh Kalem kalem Double kill Panjuna ini torno Santai Let's go Here we go No No Wih uh. gak <Expeditionist pedos> mati Double Bisa gak dimatut kalinya apakah dia akan HS atau tidak kita lihat di sini, bun Waduh Terakhir terakhir. Kita voyage ketanya. And the battle continues. Waduh, ini lawannya apa nih? Let's go lah kalau gitu, guys. Awas lane, awas! Cabut, cabut! Nope. Cabut Len. Cabut. Nope. Mana lagi? Nope. Gak mati. Nope. Tolong aku. Hello. Hi. Eh mak kaget aku. <laughs> First try. Uh di..tiba-tiba depan muka aku sumpah udahlah gak ngerti kill aku nih anjirr udah kena kepala ya? udah kena kepala hmm. oke okay, let's go guys mana maksudnya? Oh, ben nah? ini biasanya kebelok kemarin lo blood. Semua ya? oh ini juta oh, truk Ah. Ini ada M4 nih mukanya. Kalum. Sebentar, sebentar. Sebentar sebentar. Di depan tuh banyak bocah itu. Mana? Oh itu. Kalum. Thanks. Oh elah. satu orang. Tuh lagi. Di, Berapa orang lagi? Tuh oh, gue okay, sujud gitu ya. Dua orang lagi nih. Ih, ini satu orang tuh, di atas sepuluh. sini. Iya lagi. Hmm, mamam mam gore, cemas gore. <laughs> ya, kita beli ini dulu. eh gila, langsung habis bakoinku. Cari musuh lagi, cari kill lagi. Iya, mana kok? Hmm, badan bulat. Oh. Berpada di kanan semua, jai. Motor. Ngekling di sini, oh, ini, ini. keluar dah. Yuk, no. mati bujang. Oh, ini deh, dalam harus Turun lah, kok dek. Oh, lima, oh. uh. nice. Kamu suka yang main belakang doang? Gak suka main depan? Sebentar, kamu suka yang main belakang doang? Gak suka main depan? <tuk> Cemas kore. Panik kore. Kita ini 500, ini 600, guys. apa-apalah. Wes, itu dia. Balik kore. Cemas kore. Cemas eh, kore. anjing nggak mati. Dua kali anjing beg de Cemas kore. Cemas kore. First blood. Cemas oh, no. kore, kocok gak mati. cemas kore. No. Mm, gore. no. Woo. Sebentar. Cemas kore. Ah. Cemas kore. Kalem Satu lagi ternyata guys Jemes no. gode Sini gode huh. Mana dia Cemas gode cemas gode no. No. No. Ah Ah SG nya SG suara kayak gitu hit ada uh, best banget SG nya guys ya suaranya bisa begitu Coba kita kasih uh, mereka maju duluan ya kita mantar aja e, segal eh segala memang Iya, cemas we coba kita, kita, kita berantakin ini ya gelulah ya. Cemas, gue <laughs> nih. Wih, wui, wui, gue lagi Maaf, wih, dh. wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, Let's go, let's go, let's go! Aduh, keambil pula lagi senjata ya? Udahlah, gak apa apalah Oke, okay. uh, kita akan melihat HS dari seorang depan pertandingan. No. Yuk, let's go, bro! Let's go bro. No. Uh. Let's go bro. Nice, mau di re-rep. Ora oh, right, isolah, bro. Let's go bro. Sini sini. Apakah kabar? Kayaknya bisa HS lagi atau tidak? Kasih paham, Bang. Kasih paham. HS nih, gue yakin nih. Apa sudah HS? Ya gue nih apa ini? Sini, bro. Mana dia? Loh. Target Panik, ode. Cemas, ode. Nah. Nah. No. Caught Kore, cemas Kore. nih. No. Uh, cemas Kore. No. Cemas Kore. Cemas Kore. Gil sih gil <tik> nomor... <tik> <Nice. tik> ya. Oke lah kancor semuanya sepertinya uh, sampai sini aja ya guys ya. Uh, makasih banyak buat kong -kong yang sudah nonton guys thanks for watching guys, maaf maaf pada salah kata maaf juga kalau gameplay kurang enjoy ya guys ya aku Muhammad Sarif, pamit undur diri dulu kawan-kawan see you next video, assalamualaikum, bye bye